Halo sahabat jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi salam budidaya Oke sahabat Dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi beberapa pengalaman yang saya dapatkan selama saya berbudidaya ikan nila Dan video ini khusus untuk sahabat-sahabat pemula terutama untuk sahabat-sahabat yang memiliki keinginan atau kehendak untuk berbudidaya ikan nila Oke, sahabat. Dalam video yang lalu saya pernah e, membahas atau berbicara tentang sistem yang termudah, aman, dan minim resiko, yaitu terdapat dalam sistem RAS. Recirculating Aquaculture System, sahabat. Saya berani berbicara demikian ini e, berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama saya berbudidaya ikan nila, sahabat ya. Dan tentunya, oh, di dalam sistem ini tidak ada kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Sedangkan untuk pertumbuhan ikannya sendiri, itu tergantung pada eh, beberapa faktor. Siapa yang di antaranya faktor eh, kualitas bibitnya, juga dari faktor jenis pakannya serta pola makannya. dan yang sering menjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat yaitu tentang jumlah tebar bibit dalam sekian meter atau luasan sekian meter. Akan tetapi dalam pengalaman yang saya dapatkan jumlah tebar bibit tidak hanya tergantung dengan luasan kolam sahabatnya akan tetapi tergantung pula dengan alat bantu atau alat dukung sebagai sumber aerasinya untuk menambah oksigen karena yang kita tahu ikan nila itu sangat haus sekali terhadap oksigen atau sangat tergantung dengan oksigennya Dengan alat bantu atau alat dukung yang saya maksud di sini yaitu tentang pengadaan aerator atau juga dengan pengadaan water pump sebab yang saya bahas di sini yaitu tentang kolam sistem ras sahabat. Karena di dalam sistem meras ini airnya itu selalu diresirkulasi sampai ya, melalui beberapa filter filternya, sehingga air yang kemungkinan sudah kotor, sudah rusak itu menjadi air yang eh, layak kembali untuk digunakan dan eh, dikembalikan melalui bantuan pompa. Jadi di dalam sistem meras ini pompa adalah alat yang paling utama sahabat. Sedangkan untuk besar kecilnya kapasitas pompa itu pun tergantung pada volume airnya Begitu juga dengan besar kecilnya kolam sahabat Dan apabila sahabat menginginkan untuk mendapatkan sebuah hasil yang optimal Setidaknya sahabat menggunakan pompa dengan kapasitas setidaknya setengah dari volume airnya Jadi, bisa disimpulkan apabila pompa itu memiliki kapasitas yang lebih besar, maka hasilnya pun akan jauh lebih maksimal. Akan nah, tetapi, karena yang kita bahas di sini yaitu tentang kolam budidaya, sebagai tempat untuk berbudidaya ikan konsumsi, bukan sebagai eh, kolam hias, kita. Memilih optimalnya saja sahabat Untuk menekan biaya operasionalnya Karena apabila kita bicara tentang maksimal Tentu saja akan menjadi sesuatu yang sangat mahal sahabat Oleh karena itu Kita harus sepandai-pandai mungkin Mengolah dari sesuatu hal yang sederhana Menjadi optimal Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sahabat Demikian sahabat mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa membantu, sekaligus bisa menghibur Terutama untuk sahabat-sahabat pemula atau sahabat-sahabat yang memiliki keinginan atau berkehendak untuk berbudidaya ikan nila Dan agar saya semakin bersemangat lagi sahabat, bantu di subscribe, like, di komen dan jangan lupa pula bunyikan tanda loncengnya agar sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi apabila saya mengunggah video-video terbaru. Baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan dan ada kalanya pula saya mengunggah tentang destinasi wisata. Oke sahabat terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya. Oke sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.